Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslar Dimanapun manapun Anda berada. Selamat siang kembali di TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat Lesti, manapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini Kita mendapatkan tentunya cedukan semalam di acara DA5 Para sahabatnya Masya Allah Bunda Lesti memang tampil selalu cantik Tampil tentunya selalu bikin kita bahagia dan bangga Alhamdulillah Lesti terlihat sangat bahagia sekali tersenyum Masya Allah yang melihatnya pun ikut bahagia dan ikut tersenyum ya kita selalu bersyukur punya idola yang sangat multi-talent yang selalu menginspirasi untuk banyak orang Di postingan ini pun salvo kalimat yang diposting si somya sambil love tiga diberikan Masya Allah si murah senyum idola kesayangan kita emang selalu bikin kita bangga dan bahagia Selalu sehat terus ya untuk Bunda El Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik untuk Banyak orang, amin Kita lihat juga persahabat ya di momen selanjutnya Masih di momen DA5 Final Audition semalam spesial nih untuk warga Konoha persahabat ya pecinta Leslar Bunda Lesti menyuguhkan tentunya lagu spesial untuk sang suami tercinta yang dinyanyikan oleh peserta yaitu pria idaman Masya Allah banget ya pria idaman selalu sampai kapanpun untuk Bapak Bilar mudah-mudahan ya Idol kesenangan kita memang Selalu diberikan kebahagiaan, terus amin Lihat ekspresi Papa Bilar sambil melet-melet tuh Disuguhkan lagu pria idaman Ini spesial untuk Papa Bilar dari sang istri tercinta Masya Allah banget ya Kita pokoknya happy dan sekaligus Tentunya kita bangga punya idola seperti Lesti dan Bilar Yang selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya Untuk warga konohan Mom ini pun juga kembali oleh akun Sendal Putih Bilar. Salvo kalimat caption juga yang dituliskan, Cie Cie kakak Salting Nye, pria idamannya Bunda Lesti Cenah, katanya tuh, Masya Allah, luar biasa. Di kolom komentar pun banyak sekali diberikan dari akun Zakianul Hasanah, disitu mengatakan, jadi ingat yang di OMS ketiga min pas mereka belum go publik yang Bilar dikerjain Katanya cuy emang seru banget nih kalau udah Leslar tampil satu panggung Tentunya serasa panggung itu milik mereka berdua Kita salut banget ya dengan idola kesayangan kita Semoga tentunya idola kita juga selalu berikan kesehatan terus amin Kemudian para sahabat disimak juga ini memencidukan semalam juga persahabat yang gak bisa mampu dengan tentunya BBL yang ikut tentunya tampil di off-cam persahabat Di off-camera memang mereka lebih cute banget ya BBL digendong oleh Bunda Lesti Aduh sangat gemas dan lucu banget tuh Abang Fatih yang selalu menjadi penyemangat kita semuanya Doakan yang terbaik juga untuk rumah tangga Leslar. Semoga selalu langgeng, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang selalu mau fitnah, orang-orang yang selalu iri, orang-orang yang selalu berkomentar tidak baik. Kita tetap menjadi negara terdepan, menjadi fans yang baik, fans sejatinya Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, juga persahabatan kita lihat nih, ada undangan spesial terbaru dari Leslar Entertainment. Analisis respon Les Lovers koleksi Leslar Series Mini Gold Ini mengenai Mini Gold, nih persahabat ya Ternyata, antusias warga Konoha untuk memiliki Lesnar Lovers Mini Gold Ini luar biasa, kita simak sebelumnya di, di kalimat caption yang dituliskan Analisis respon Les Lovers, terima kasih untuk Les Lovers seluruh Indonesia Ternyata hadirnya Leslar Series Mini Gold ini berdampak positif sekali Oh iya yeah mau ngasih info juga nih uh, kalau ada level sales mini gold gramasi 0,05 gram ini stoknya sudah sangat terbatas banget buat kamu yang belum koleksi series ini buruan order di distributor atau reseller terdekat ya atau bisa melalui market pledge kesayangan kamu tuh terbatas ya ternyata sama-sama nih kompak juga untuk warga konoha nih langsung aja kalian wajib punya series minigot Leslar persahabat ya antusias ternyata luar biasa dari Lesel Lovers makin salut makin bangga dengan kekompakan dan kesulitan kita semuanya selanjutnya juga persahabatnya kita lihat di unggahan star voting team ini juga tuh persahabat ya menginfokan jangan lupa streaming lagu kolaborasi Lesti bersama Nagita Slavina, Teh Melly dan dan Kalselin bersahabat ya, tetap dukung. Mudah-mudahan lagu ini bisa viral dan bisa trending serta booming. Kita selalu kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kita dan kita bangga banget ya diam-diam ternyata Bunda Lesti punya karya yang berkolaborasi langsung dengan Teh Melly, Nagita dan Kalselin. Ini kita salut banget nih. Langsung keluar, tiba-tiba, langsung muncul der, Masya Allah banget ya, pokoknya mudah-mudahan viral, dan mudah-mudahan banyak dukungan yang diberikan untuk idola kita. Ini karya terbaik banget ya, Budaya Rasti selalu menampilkan penampilan yang spektakuler. Selanjutnya, para sahabat disimbang juga, ini momen dimana saat acara Leslar Entertainment Special di Hood RI ke-77, ternyata beritanya masuk ke Trans 7 nih persahabat ya. Lihat ini Gatot Kaca Auto Resen tuh judulnya. Wow! Auto Resen tuh Gatot Kaca saat melihat Leslar naik tentunya permainan banteng persahabat ya. Momen ini pun diunggah oleh akun emak-emak Leslar Real. Kita lihat di kolom komentar, persahabat, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun, Ibu Suliyati mengatakan, Gatot Kacamin sampai lemak ketawat tuh, persahabat ya Dan kita lihat juga komentar berikutnya, diberikan dari akun Instagram Indriani 313 mengatakan gatut kaca kuil loh, katanya tuh, Masya Allah banget ya gatut kaca aja Kalau melihat Leslar itu pasti auto katanya tuh Masya Allah Dan kita lihat juga nih kabar selanjutnya dari Leslar saja Memposting sebuah kalimat luar biasa Berkah Leslar, itu tidak akan pernah didapat dari hal-hal yang negatif Berkah itu juga bukan serta-merta harta yang melimpah tapi berkah adalah kebaikan. Setiap harta yang didapat berdampak untuk kebaikan. Tuh, ini kata-kata bijak yang luar biasa. Selalu berbuat baik dan selalu menebar kebaikan. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Ini salah satu persahabat ya. Tentunya kita mendapatkan ilmu juga. Kita selalu berbuat baik dan selalu menebar kebaikan. Mudah-mudahan hasilnya menjadi berkah dan barokah. Mudah-mudahan kita semua sehat, semua Nia ya, selalu diberikan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan segala urusan apapun mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan Amin. Kita juga masih menunggu cedokan terbaru kabar baik dan kabar bahagia berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari Leslar tentunya.